Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be Lovers dan Leslar love Lovers dimanapun anda berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Defo TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan menyungguhkan kabar bahagia dari idola kita Di kabar pertama persahabat yang kita awali dengan postingan dari Rudy Salim yang baru saja mengunggah potret kebersamaan dengan Leslar Momeni anjur. Masya Allah, ini kebahagiaan untuk warga Konoha persahabat yang melihat Lesti Bilar yang sangat berbaur dengan masyarakat mudah-mudahan bantuan yang diberikan oleh Leslar bisa bermanfaat untuk masyarakat dan warga Cianjur amin ya robbal alamin kita lihat juga persahabat ya untuk selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah fungsingan yang sangat bikin kita ketawa ngakak banget ya saat Papa B ini naik helikopter barang Rudi Salim kata Rudi Salim ini tangannya kenapa begini Rizky Bilar Saking takut ketinggian persahabatia ya. Memegang erat Rudi Salim Aduh Masya Allah Segagah Papa Bilar ternyata takut ketinggian juga Luar biasa Idola kesayangan selalu ada aja Kelakuan yang bikin kita ketawa bahagia Mudah-mudahan persahabatnya Leslar Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang Tidak baik Berikutnya persahabat simak juga ini ada momen spesial juga Cidukan di Cianjur, perhatikan persahabat ya. Di real life, ini banyak yang sayang dengan Leslar. Perhatikan Papa B merangkul warga Cianjur. Luar biasa persahabat, humble idola kesayangan kita, Baiknya idola kesayangan kita, selalu membuat kita kagum dan bangga, Masya Allah. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sandal Putih Bilar. Masya Allah, tabarakallah, diri live banyak yang sayang dengan Leslar Luar biasa, komentar pun tentunya banyak diberikan diantaranya dari akun Hakaniati. Masya Allah, kapal kesayangan, terus jangan pernah bosan untuk berbagi kebaikan Semoga semakin dilancarkan rezeki kalian Berkah barokah buat keluarga kecilnya Amin ya Allah, ya rabbal alamin Begitu banyak support dan doa yang diberikan untuk Lesti, Rizky, Bilar, dan keluarga. Kemudian juga persahabat ya komentar lain dari akun Endang Suistina mengatakan, Leslar, Bunda Lesti, dan Bapak Bilar adalah orang-orang baik. Makanya di Cianjur banyak orang-orang yang sayang kepada mereka. Semoga Leslar selalu sehat walafiat, bahagia bersama selama-lamanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Luar biasa banget. Banyak dukungan untuk Lesti Bilar dan keluarga Berikutnya persahabat Masih di akun Instagram yang sama Mengunggah potret Lesti Bilar Masya Allah banget ya Fresh dan tasnya ini Kebahagiaan untuk kita semua juga persahabat ya Siang semuanya dari Lesti dan Bilar Mudah-mudahan semangat untuk warga Konoha Dukung Lesti Bilar Mudah-mudahan menjadi kapal kesayangan kita semuanya Apple yang sangat fenomenal. Kemudian juga Persahabat, di sini ada wawancara Bang Putra dengan Adi Sky. Kita mendapatkan info yang sangat bahagia. Alhamdulillah Persahabat ya. Insya Allah bakal juga ada Bilar Lesti yang akan berkolaborasi bersama Bang Putra. Bakal punya project Persahabat ya. Luar biasa Dan kita lihat juga informasi yang kita dapatkan dari Bang Putra dan Bang Andi Sky BBL itu akan menjadi brand ambassador Wow Ini kebanggaan Ini kabar baik pastinya untuk keluarga Konoha BBL, Abang Fatih Bakal menjadi brand ambassador Ini sih Kabar yang sangat menggembirakan sekali untuk kita semuanya. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Kak Rasa Ana Skales 24 dolar. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan. Wah harus punya IG nih, Babang L. Wah Ros ngelamar jadi admin lah. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan idola kami, kami support dan bantu. Doa semoga lancar dan sukses. Kami tunggu, bersahabat. Kita tunggu proyek terbaru dari Papa B dan Bang Putra serta Bang Adiskay Kita selalu menunggu kejutan Kabar baik dari idola Kesayangan kita Kemudian juga persahabat disimak Ini ada kabar baik juga yang kita dapatkan Kali ini di postingan Ifah Anuskoleslar yang meripos kembali Postingan Kak Indah Ada potret Lesti, BBL dan Ibu Rosmala Dewi Namun kita dibikin salkop Dengan kalimat yang diposting Gak sabar, nunggu ibu dan rendang Dapuribur Bulan Desember insya Allah, bismillah ya bu. Wow, sepertinya bersahabat, ibu akan ke negeri Konoha. Ini juga kejutan banget untuk warga Konoha. Mudah-mudahan bersahabat, ya, apapun niat yang dilakukan oleh idola kesayangan, semoga lancar, semoga dipermudah. Amin. Iyarubal Alamin. Kita masih menunggu Cidukan hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diplot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.